Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara membuat tulisan berwarna biru pada kolom komentar di YouTube. Seperti ini. Dan untuk melakukannya ini tanpa menggunakan aplikasi apapun. Silahkan simak video tutorialnya. Oke, dan untuk melakukannya, di sini kita tidak menggunakan aplikasi apapun ya. Karena dibuat secara online. Nah, di sini kalian cukup mengunjungi situs fsymbol.com. Tampilannya seperti ini, dan di bagian kolom di bagian atas tinggal kita ketikkan untuk e, tulisan yang akan dibuat sebagai komentar. Misalnya seperti ini, ya saya tulis thanks buat kalian yang sudah hadir. Kemudian kita cari untuk tulisan yang berwarna biru ya. Nah sebelumnya di sini ada berbagai macam karakter tulisan yang lumayan keren, dan kita scroll ke bawah sampai ketemu yang tulisan berwarna biru, seperti ini. Kemudian di sini kita copy. Lalu setelah itu kita buka untuk aplikasi YouTube untuk mengirimkan komentarnya. Nah, di bagian atas tinggal kita pastikan saja. Nah, seperti ini. Karena untuk spasinya terlalu rapat, tinggal kita kasih spasi lagi di sini supaya lebih renggang ya. Oke, jika sudah, kemudian kita kirimkan. Ya, mantap sekali. Dan sangat mudah untuk melakukannya ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.